Halo semuanya, aku Rian, baik lagi channel aku How are you guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dari sana baik-baik aja Assalamualaikum. setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gua buat baik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan hor kalian Dan di video kali ini gua mau ngelanjutin buat ngebahas Video-video penampakan yang terekam di pantulan cermin Dan kita udah sampai ke part 4 So buat kalian yang belum menonton part-part sebelumnya gua saranin kalian buat tonton dulu Linknya ada di bawah So gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya So, video yang pertama kali kita bahas hari ini berasal dari seorang ghost hunter dari channel Shadow Hunters UK TV. Suatu hari, doi itu coba buat collab bareng ghost hunter ghost hunter lain dan explore ke sebuah rumah tua yang terkenal angker di Inggris. Rumah itu udah kosong lama tapi masih terawat dan kondisinya masih bagus banget. Bahkan di situ masih ada kamera CCTV yang terpasang di ruangan-ruangan yang ada di rumah itu. Dan Ghost Hunter bernama Amy dari channel Shadow Hunters UK TV ini iseng-iseng buat ngaca di salah satu meja rias yang ada di kamar itu. Doi itu sama sekali nggak ngerasa ada yang aneh malam itu, tapi teman Ghost Hunter lainnya yang berada di ruang monitor CCTV nggak sengaja ngeliat ada yang aneh sama wajah Amy pas doi lagi bercermin malam itu. Perhatikan baik-baik. Looks like smile. Oh. Pas Doi ngaca dan ngeliat wajahnya Tiba-tiba mulutnya tuh bisa terbuka lebar Sampai pada tahap dimana itu mustahil Untuk dilakukan manusia normal Gak mungkin ada orang yang bisa ngebuka mulutnya selebar itu Padahal seperti yang gue bilang tadi ya Pas Emmy ngaca di cermin meja itu Doi sama sekali ngerasa gak ada yang aneh Doi ngeliat wajahnya tuh normal-normal aja. Tapi di rekaman kamera CCTV ini, kok bisa gitu? Apakah ini cuman glitch di kamera CCTV? Tapi kalau ini glitch, kok cuman ada di satu spot aja? Dan momennya itu kok bisa pas banget pas Emi ini lagi ngaca? Menurut gue cukup sulit untuk diterima ya, kalau misalkan alasan keanehan di video yang tadi itu adalah glitch dari kamera CCTV. Atau jangan-jangan emang bener. Kalau sosok penunggu rumah angker itu lagi coba buat ngerjain Emi, ...dan nunjukin eksistensinya. Seorang Tiktokers bernama Alex... ...mengaku sering mengalami fenomena sleepwalking... ...sejak Doi kecil. Jadi kalau pas tidur Doi itu sama sekali nggak sadar... ...kalau kebangun dan jalan sendiri gitu guys. Tapi suatu hari pas Doi bangun pagi... ...tiba-tiba Doi itu ngeliat pintu rumahnya kebuka. Otomatis Doi langsung lihat rekaman kamera CCTV... ...yang ada di rumahnya. Dia lihat malam itu Do itu lagi tidur sambil jalan seperti biasa. Tapi ada kejadian aneh lain yang ikut terekam di videonya. Perhatikan baik-baik. One more quick, man. Probably people are going the one's outside. Just one second, just one. Ada sebuah gantungan di samping pintu yang bisa gerak sendiri. Dan juga ada sebuah galon air yang bisa geser. Padahal sama sekali nggak ada yang nyentuh. Dan kalau kalian dengerin, di bagian akhir video, di situ Alex teriak kenceng banget. Dan Doi juga cerita kalau semua itu Doi lakukan di bawah kesadarannya. Sehari setelah kejadian itu, lagi-lagi Doi itu nemuin tiba-tiba dapur rumahnya itu dalam keadaan yang berantakan. Dan pas Doi coba buat cek rekaman kamera CCTV, ini yang terekam. Daun pintu kulkas yang ada di dapurnya tiba-tiba bisa ngebuka dan nutup sendiri. Dan juga ada sebuah kursi meja makan yang bisa kegeser dengan sangat cepat. Selain itu, juga ada sebuah bungkus plastik yang berisi sendok jatuh sendiri ke lantai dan bikin dapurnya jadi berantakan. Alex sempat manggil nama temannya di bagian akhir video karena di situ dia kira suara berisik dari dapur itu yang bikin adalah temennya. Tapi ternyata temennya tuh lagi gak ada di rumah. Setelah kejadian yang tadi, sama sekali nggak ada kejadian aneh lagi yang terjadi di rumah Alex. Sampai beberapa bulan kemudian, pas Doi lagi nginep di rumah temennya yang bernama Adam. Malam itu, Doi itu sempat ditinggal sama Adam keluar bentar buat beli makanan. Dan Doi sendirian ada di apartemennya Adam. Alex coba buat Iseng ngeliat ke arah keluar jendela. Tapi Doi ngeliat ada sesuatu yang aneh di seberang jalan. Perhatikan baik-baik. Ada sesosok cewek berbaju merah yang berdiri di depan pintu masuk apartemen yang ada di seberangnya. Sosok itu cuman diem aja di situ dan seolah kayak fokus buat ngeliatin ke arah Alex. Tapi pas temennya yang punya apartemen bernama Adam itu dateng, sosok cewek yang ada di seberang jalan itu udah ngilang guys. Tapi si Alex ini tetap terus ngerekam pakai handphonenya. Dan di waktu yang bersamaan, tiba-tiba speaker rumah Adam itu error guys. Tanpa alasan yang jelas ngeluarin suara-suara mambling atau gumaman yang gak jelas gitu guys dan pas Alex ini coba buat ngeliat lagi ke arah jendela yang tadi tiba-tiba ada sosok lain yang ikut terekam di kamera perhatikan baik-baik Gimana, kelihatan gak penampakan di video yang barusan? Gak kelihatan? Oke, gue kasih lihat sekali lagi videonya. Gimana? Kelihatan? As ya, gua tuh selalu seneng banget buat ngetes kecilan mata dari viewers gua. Ada satu video yang gak gua spill penampakannya yang mana. Sebut so, kalian yang mungkin udah nemuin penampakan di video yang tadi bisa share di komen di bawah buat ngebantuin teman-teman yang mungkin masih kesusahan buat nyari penampakannya. Motor. Ada seseorang bernama Reza Akbar yang nge-share sebuah pengalamannya pas naik motor. Dimana suatu hari pas Doi lagi naik motor malam-malam tiba-tiba Doi itu terjatuh dari motornya. Otomatis karena abis jatuh motornya tuh nggak bisa jalan guys. Akhirnya Doi foto-fotoin motornya itu dan Doi kirimin ke saudaranya buat ngasih tahu kalau Doi itu abis jatuh dan minta untuk dijemput. Tapi pas saudaranya ini ngeliat foto-foto yang dikirimin sama Reza, Doi itu malah salfok sama salah satu foto. Dan Doi nanya balik ke Reza, itu apaan? Ini fotonya. Kelihatan jelas ya, ada yang ikut terfoto di pantulan kaca spion motor Reza. Kalau gue liat-liat sih, sosoknya itu mirip banget sama poci. Lengkap dengan kain kafan yang nutupin kepalanya. Selain itu, yang aneh lagi adalah matanya itu bersinar di kegelapan, guys. Dimana jelas-jelas kalau itu bukan orang ya. Karena mata manusia itu nggak bercahaya di dalam gelap. Selain itu, kalau gue zoom dan gue amatin sosok yang tadi, wajahnya itu dekil banget dan mulutnya terbuka lebar. So, ini creepy banget ya menurut gue. Gue sama sekali nggak tahu apakah ini foto settingan atau real. Tapi yang pasti foto ini udah berhasil buat bikin gue merinding. Ucap. So ada sebuah foto yang belakangan ini lagi rame dibahas di Reddit. Dimana foto ini diambil oleh sebuah keluarga yang sedang merayakan ulang tahun anak laki-lakinya. Dan sang ibu sedang menyiapkan kue yang udah dihiasin lilin untuk ditiup sama anak laki-lakinya nanti. Anak itu juga ditemenin sama dua saudara perempuannya, sedangkan bapaknya itu lagi fokus buat ngefotoin momen-momen itu. Tapi pas mereka cetak fotonya, karena sebenarnya foto ini udah lama, ya guys. Foto ini diambil masih pakai kamera film. Tiba-tiba ada sosok lain yang ikut terjepret di foto itu. Di pantulan cermin, ada sosok bocah laki-laki lain yang ikut ngeliatin ke arah tiga anak itu. Tapi kalian bisa lihat, ya, mukanya tuh pucat banget dan matanya hitam. Selain itu, di foto itu warnanya tuh kayak desaturate ya, kayak semi-semi monokrom gitu. Semua anggota keluarga itu beneran bingung karena sama sekali gak tahu itu siapa. Gak ada orang lain lagi di rumah itu selain mereka malam itu. Dan pas diingat-ingat lagi, ibu itu ngerasa mungkin aja sosok anak kecil itu adalah kakak dari anak laki-laki yang sedang berulang tahun ini. Karena si ibu itu dulu sempat mengalami keguguran sebelum melahirkan anak laki-laki itu. Jadi, mungkin aja yang ada di foto itu adalah sosok kakaknya yang mungkin sekarang selisih umurnya sekitar satu atau dua tahun lebih tua dibanding anak laki-laki itu. Video yang terakhir ini aneh banget. So, ada seorang pengguna Reddit yang cerita kalau tiba-tiba suatu malam doa itu kebangun karena ngerasa ada seberkas cahaya yang bersumber dari dalam kamar tidurnya. Padahal Doi itu yakin banget kalau semua lampu yang ada di kamarnya udah dimatiin. Anyway, Doi itu cek sekeliling kamarnya, tapi sama sekali nggak ada sumber cahaya. Doi juga lihat, lampu yang ada di meja kerjanya ternyata lampu itu nyala. Tapi bukan lampu yang ada di meja, guys. Melainkan pantulan lampu itu yang ada di cermin lemari pakaian. Doi langsung nyalain kamera infonya dan mulai merekam. Gue pengen kalian perhatikan video yang ini baik-baik. Lampu yang ada di atas meja itu mati. Tapi, pas doi lihat kepantulan lampu itu yang ada di cermin lemari pakaian, itu nyala guys. Banyak orang yang gak percaya sama video ini, pas video ini dipost di Reddit. Dan banyak yang mikir, mungkin aja itu adalah sebuah pintu, yang mengarahkan ke ruangan lain, yang susunan furniture itu identik. Jadi lampu yang ada di video itu, itu adalah dua lampu yang berbeda guys. Satunya mati, dan satunya nyala yang dihubungkan sama pintu connecting room. Tapi pengguna reddit ini juga ngepost lagi sebuah foto di mana doi ngasih lihat kalau di ruangan kamarnya itu sama sekali nggak ada connecting room. Dan banyak orang juga yang coba buat ngetes keaslian video itu dengan coba buat diterangin. Tapi mereka malah salfok sama sesuatu yang ada di bawah meja. Katanya disitu situ mereka ngelihat justru kayak ada sebuah kepala yang seolah kayak sembunyi di bawah meja itu.